deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, ketemu lagi ya dengan Mas Bakti. Hari ini kita lanjutkan kemarin ya, habis itu nanti kita belajar materi baru. Nah kemarin Sanja, Didi, dan juga teman-teman yang lain sudah belajar tentang gigi ya, ada kita belajar gigi. Kemarin sudah belajar apa itu gigi seri, apa itu gigi taring, geraham, dan sebagainya. Masih ingat nggak gigi seri itu bahasa Inggrisnya apa? Masih ingat? Masih ingat enggak? Halo? Gigi seri masih ingat enggak bahasa Inggrisnya apa? In? incisors ya gigi uh, gigi seri itu artinya incisors. Kalau gigi taring apa? Udah lupa ya? Oke, okay. bahasa Inggrisnya adalah canine ya. Kalau geraham itu premolar sama molar. Kalau premolar itu gledaham depan, uh, molar itu geraham uh, belakang ya. Nah, ini Adik-adik ya. Oke, okay, lanjut ya. Nah, adik-adik kemarin kita sudah ngerjakan ini. Nah, sekarang kita coba ini ya, uh, pahami ini ya. Di sini ada beberapa cara tentang menggosok gigi. Nah, coba ya kalian ini perhatikan. Ntar ya, Mas Bakti ini. Oke, kelihatan nggak, adik-adik? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Gini kenapa nggak ada yang jawab ya? Atau audionya Mas Bakti nggak gak dengeran? Halo? kelihatan Mr kelihatan ya oke okay. nah coba kita belajar ini dulu nanti kita kalau sudah pada sudah pada kumpul nanti kita ngerjakan ini bareng-bareng nanti dibantu mas Pakti. soalnya kabarnya ada yang nggak ada yang nggak jelas oke okay. nah pertama ya coba ada tulisan how to brush your teeth how to brush your teeth artinya adalah Oke, Didi di jalannya. Oke, nggak apa. How to brush your teeth itu artinya adalah bagaimana cara menyikat, menyikat gigi. Ya, bagaimana cara menyikat gigi. Nah, di sini itu ada, ada banyak ya. Nah, ini caranya. Jadi ada ada pertama-tama apa, kedua apa, gitu. Nah, sebelumnya Mas Bakti tanya dulu ya, sebelum kita mengerjakan ini. Uh, Sanja bisa diajak ngomong nggak, Sanja? Atau di jalan juga? Bisa, Mister. Sanza di jalan ya? Enggak. Oh, enggak. Bisa diajak bicara ya, berarti ya? Bisa. Oke, okay. Sanza, kalau ada pertanyaan gini, jawabnya gimana? How often do you brush your teeth? Artinya apa tuh? How often do you brush your teeth? Oke, okay. gini ya, Mas Bakti tulis ya. Ada pertanyaan kayak gini. How often... Do you brush your teeth? Artinya apa nih? Ada kata how often. Kemarin adik-adik masih ingat nggak? Kalau ditanya how often itu artinya apa? Seberapa? Se? Seberapa sering. Nah, seberapa sering kamu? Menyikat. Gigi. Nah, menyikat atau menggosok gigi. Nah Oke, coba Mas Bekti tanya ya. Coba Sanza jawab ya. How often do you brush your teeth? Jawabnya gimana, Sanza? I brush my teeth. my teeth. Berapa kali kalau sehari? Dua kali. Dua kali. Dua kali bahasa Inggrisnya apa? Twice a, a day. Twice a day. Twice itu artinya dua, dua kali. Ya. I brush my teeth, teeth twice a day. Saya menggosok gigi dua kali seha, sehari. Kira-kira dua hari sehari itu kapan saja? Sanja, ketika apa sama apa? pagi dan malam sebelum. Oke. Okay. Paginya pas ini ya, pas mandi pagi ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus kalau malam pas apa? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Bagus berarti uh, apa? Af, uh, bilangnya after uh, apa? taking a bath. Taking a bath. And Before going to bed. Nah, coba ya. Nah, ini ya. After taking a bed and before going to bed. Artinya apa? After itu artinya apa? Setelah. Sesudah atau setelah. Taking a bed artinya apa? Man. Mandi. Mandi, bagus. Dan before going to bed. Sebelum. Going to bed itu artinya apa? Bed itu artinya apa ya? Bed di sini artinya kamar mandi. Tapi kalau bed yang di sini artinya apa? Kasur. Kamar? Kamar tidur atau kasur? Berarti yang ngapain? Going to bed itu berarti ngapain? Sebelum sebelum berangkat tidur tidur Going to bed itu artinya tidur ya? Oke ya. Nah, gini ya maksudnya. Jadi ada dua kali. Dua kalinya itu kapan? Pagi se -se -apa, setelah mandi dan juga sebelum sebelum tidur. Bagus saja ya. That's very good, uh, very good uh, activity. Jadi supaya giginya nggak bolong itu uh, sikat giginya dua kali. Memang. Oke, okay, perhatikan ya. I brush my teeth twice a day. Kalau kalau ini dua kali ya. Kalau misalkan tiga kali bagaimana bahasa Inggrisnya? Coba ya. Ini ngulang pelajaran dulu ya. Kalau sekali itu bahasa Inggrisnya once. Artinya apa? Seka, sekali. Jadi cuma sekali top. Misalkan apa ya? kegiatan yang dilakukan apa sehari sekali itu apa? Kegiatan yang kalian lakukan sehari sekali, misalkan apa? Ada yang mandinya sehari sekali di sini. Gak ada ya? Nah, misalkan contoh, misalkan uh, jogging. Jogging itu kan sehari sekali, ya? Paling pagi atau siang gitu, atau malam gitu ya? Ada yang malam jogging tuh ada. Nah, kemudian ada tadi apa? Dua kali apa bacanya? Gimana, Sanza? twice. Twice ya, kayak itu ya, kayak ke band Korea itu ya. Twice itu artinya dua, dua kali. Kegiatan yang Sanja lakukan dua kali, tadi sudah di ini. Brush teeth. Ya, artinya menggosok gigi. Apalagi Sanja? Kegiatan yang Sanja lakukan Bad. dua kali itu apa? Apa? Taking a bath. Uh, taking a bath. Oke, okay, good ya. Uh, taking a bath bagus. Mandi ya. Oke, okay, bagus dan oke okay, dan seterusnya gitu ya jadi kegiatan yang dilakukan dua, dua kali terus kalau tiga kali bahasa Inggrisnya apa coba coba ada yang tahu nggak kalau tiga kali kalau sekali once ya. kalau dua kali twice kalau tiga kali nah ngikut ngikut ininya ngikut apa bahasa Inggris biasa berarti tiga itu bahasa Inggrisnya apa three, three times tiga kak tiga kali three times jadi misalkan once a day artinya apa sehari seka, sekali twice a day sehari dua dua kali three times a day artinya apa tiga kali seha sehari contohnya itu kalau kalian sakit ya kalau kalian sakit biasanya minum obat nah obatnya itu diminum tiga kali tiga kali sehari nah ini maksudnya jadi Three times a day. Ya. Kalau empat kali berarti gimana? Empat kali sehari kira-kira gimana? Four times. Good four times a day. A day. Nah four times a day berarti empat kali seha sehari. Mungkin ini ya ada teman-teman di sini yang apa uh, apa ininya uh, apa main gamenya itu empat kali sehari. Maksudnya Pagi main games yang main game, sore main game, malam main game. Itu ya, 4 kali sehari. Nah ini, 4 times a day. Kemudian kalau 5, ini bagaimana? 5. 5 kali sehari. 5 bahasa Inggrisnya apa? 5. Five. 5, Five. bagus berarti. 5 Five. Five. Five times a, a day. day. Nah ini juga nggak harus a day ya. Kalau... Bukan cuma sehari aja, Misalkan satu minggu boleh. Misalkan gini ya. Five times a week. Artinya apa? Seminggu lima, lima, lima kali. Seminggu lima kali itu contohnya masuk sekolah. ya. Kalau kalian masuk sekolahnya itu hari Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya libur. Berarti kalian masuk sekolahnya five times a week. ya Maksudnya lima kali sehari seminggu, sorry, sori, 5 kali seminggu Nah, lanjut lagi. Nah, ini terus ya. Jadi nanti kalian 3 4 5 6 bla bla bla. Kalau misalkan 11 kali seminggu, kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? 11 kali seminggu. 11 tuh bahasa Inggrisnya apa? 11. Nah, 11 gimana berarti? times 11 times, bagus. a oh, week A week bagus. Nah, eleven times a week. Jadi misalkan uh, kalian ini apa uh, ngerjain PR atau apa gitu ya, itu seminggu 11 uh, seminggu sebelas kali gitu. Atau selain hari minggu juga boleh bulan. Contoh itu kalau bulan bahasa Inggrisnya apa? Month. Ya, berarti eleven times a month berarti 11 kali selama satu satu bulan. Contohnya misalkan uh, apa? Uh, Ya, itu kegiatan kalian, misalkan olahraga atau apa gitu kan? Ya, sering ya, biasanya terus. Kemudian bukan cuma ini aja. Kalau misalkan 30, bahasa Inggrisnya apa? Kalau 30, bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? 30. puluh, bagus ya. 30. ya tiga berarti bagaimana puluh, kalau 30. tiga puluh, 30? 30 times. Nah, 30 times setahun kira-kira bagaimana? 30 kali setahun. Oh uh, yeah. 30 times a, yeah. a year. Bagus ya Sanja. Very good Sanja. 30 times a year. 30 kali selama satu satu tahun. Jadi apa kegiatan yang 30 kali selama satu tahun tuh misalkan kalian jajan apa jajan di luar atau apa gitu kan itu kan sering ya berarti bilang kayak gini boleh. Jadi intinya ya adek-adek yang beda itu dua ini one sama sama twice. Jadi nggak ada one time gitu nggak ada two times itu enggak ada nggak ada dalam maksud jarang dipakai pakainya ini once atau twice. Ya, jadi, ingat ya, ini sekali, once, twice itu dua, dua kali. Kalau Sanja sama Didi atau teman-teman yang lain punya sering nonton itu, apa sering deng dengarkan Korea gitu? Kan ada grup band namanya Twice ya, itu artinya dua, dua kali. Nah, ini selanjutnya, sisanya itu seperti biasa: 3, 4, 5, 11, 30, 35, 37, 40, 60. 100 uh, 1000 dan seterusnya gitu ya. Jadi ngikut seperti biasa. Oke, okay. uh, nah gini ya. Contohnya ini kalimat tadi ya. I brush my teeth twice a day. Saya menggosok gigi dua kali sehari. Kemudian kalau ditanya kapan aja, when do you brush your teeth? Jawabnya after taking a bath and before going to to bed. Oleh bagus ya bagus banget oke, oke lanjut ya e, ini ada pertanyaan ya dek silakan dicatat dulu ya kalau mau ini silakan atau difoto boleh atau mau gimana boleh aja inget-inget juga boleh tapi kalau bisa di ini ya oke mas Bakti kasih waktu dua menit ya coba kalau catat boleh di apa di screenshot juga boleh atau mau difoto juga boleh ya. coba mas Bakti kasih waktu dua menit ya Didi juga ya, walaupun Didi jalan juga ini apa juga perhatikan, karena ini uh, karena ini uh, nanti sering keluar ya. Oke, Mas Bakti ini ya, uh, rehat dulu dua menit, silakan kalau mau di foto dicatat intinya yang berbeda itu adalah once sama twice, sisanya itu mirip, sisanya mirip, yang berbeda cuma dua ini kok, sisanya itu mirip ke bawah, jadi tinggal hitung hitungan aja, kalian kan sudah bisa hitung hitungan kan? Lima berarti fifty ya terus kemudian 51 satu, lima puluh satu, lima puluh satu, lima puluh satu, lima puluh Oke, okay, lanjut lagi ya, adik- ada ya. Belum. Loh, Sanza belum ya? Oke okay, ya udah, silakan ya, dilanjutkan dulu. Intinya ini nggak harus D ya, jadi kalian boleh nulis a D, a man, gitu boleh. Ini cuma contoh aja. Jadi yang penting tuh yang kiri ya. Jadi ini waktu ya, penanda waktu. Jadi misalkan kalian ditanya, kamu tadi sudah makan berapa kali? Jawabannya, three times, sudah tiga kali gitu, three times gitu ya. Kamu tadi sudah apa sudah sudah apa sudah uh, apa sudah uh, ke kamar mandi berapa kali jawabnya twice gitu. Jadi Dani kalau kalian ditanya jawabnya ini. Uh, jadi kalau ditanya gurunya gitu ya. Oke Mas Berthi kasih waktu lagi berarti tambah lagi ya. Uh, Didi juga ya perhatikan ya. Nanti kita habis ini ngerjain soal bareng-bareng. Habis -bareng. itu selesai uh, karena kelasnya apa uh, uh, nggak perlu lama-lama. Yang jelas apa kalian paham gitu aja mbak kina yang lain dikabari ya kalau ini rafid sama ini kalau pengen datang nggak apa-apa telat nggak apa-apa gitu bilangnya di grup Oke, Sanza kalau sudah kabarin ya, Didi juga ya, kalau sudah kabarin ya. Oke, Sanza sudah ya. Oke, makasih Sanza ya. Oke, saya dikabarin tadi, Mas. Baki, apa buka HP dulu. Oke, lanjut lagi ya. adik ada ya, Didi sama Sanza ya. Nah, ini tadi adalah penanda waktu. Jadi, kalau sewaktu-waktu kalian ditanya jawabnya, ini berapa kali sehari, berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, berapa kali dalam dua jam, gitu. bisa kan? misalkan dua jam, kalian katakanlah sakit perut, gitu. Ditanya dokternya. Uh, apa kalau kalian nanti sudah besar berobat ke luar negeri gitu ya misalkan berobat di negara lain jawabnya how many times do you throw up? Ya, throw up itu artinya muntah berapa kali muntahnya ditanya twice twice an hour artinya dua kali dalam satu, satu jam nah, itu kan berarti sakit perutnya sudah sudah ini gitu ya oke, lanjut ya oke ya dek perhatikan ini ya Perhatikan ini lagi ya. Oke, tadi ada pertanyaan tadi ya. Berapa kali sikat gigi? Jawabnya tadi ya. Jawabannya Sanja dua kali. Nah, tadi ya. Nah, kita coba kerjakan ini bareng-bareng ya. Habis ini kita sudah. Oke. Okay. How to brush your teeth? Artinya apa? Bagaimana cara menggosok, menggosok gigi? How to brush your teeth? Bagaimana cara menggosok gigi kalian? Nah, perhatikan ya. Di sini ada banyak ini. Coba nanti kalian urutkan. ya Didi sama Sanja ya. Didi kalau nggak bisa pakai chat nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 yang sudah ditandai ya. Oke, coba uh, Sanja baca coba. Baca yuk. Kelihatan nggak Sanja? Kelihatan. Ya Coba ya, yuk. Nanti diterjemahkan bareng-bareng. Yuk. Nah, nomor 1 itu ya. nomor 1 ini. Yuk. Brushing your teeth is very important. And good, bagus. It cleans, cleans your, your teeth and gums. Okay, good. Helps against against against ka kavi kavitis ya kavitis ya coba tirukan mas Bakti yuk cavities cavities ya oke okay. mas Bakti jelaskan ya coba perhatikan sanza ya sudah bagus sanza brushing your teeth menggosok gigimu is very important artinya apa sangatlah pen penting important itu artinya pen penting ya it cleans your teeth and gums clean artinya apa sanza clean bersih nah bersih atau membersihkan ini atau menggosok oh gigi tadi ya membersihkan gigi dan gums tahu nggak gums itu artinya apa sanja tahu nggak gums itu artinya apa enggak gums itu artinya adalah satu ya artinya itu bisa permen karet Ya gum itu bisa arti artinya bisa permen karet. Ya, jadi kalau kalian uh, nonton film di Netflix atau di mana gitu ada tulisan gum itu artinya permen permen karet. Tapi juga bisa berarti gusi. Nah, gusi itu bahasa Inggrisnya apa? Gum. Tahu gusi kan ya? Tahu gusi kan? Nah gusi itu kalau itu loh kalau yang di atas gigi yang merah itu loh itu kalau kalian gosok giginya salah itu nanti bisa berdarah. Nah, itu itu namanya gusi. Jadi, kalau kalian gosok gigi itu sebenarnya bukan hanya melindungi gigi, tapi juga melindungi ku gu, gusi. Makanya rajinlah gosok rajinlah gosok gigi. Nah, kemudian ya, perhatikan ya. Adik-adik, adik-adik ya, perhatikan ya. Eh uh, helps artinya apa helps? Menolong. Nah, menolong bagus. Dan tadi ya menggosok gigi, membersihkan gigi dan gusi gu, dan membantu agens itu artinya melawan. Melawan kavitis. Adik-adik, kavitis itu artinya itu loh, bolong. Gigi bolong itu loh. Nah, itu namanya kafitis. ya. Jadi kalau kalian bahasa Inggrisnya bingung, bahasa Inggrisnya gigi bolong itu apa? Bahasa Inggrisnya adalah cavi kavitis. Jadi kalau kalian sakit karena giginya jarang gosok gigi, itu namanya kavitis. Karena giginya membusuk. Membusuk karena enggak, karena jarang dibersihkan. Nah ini ya. Oke, uh, Coba ya. Uh, ini pertama ya. Uh, oh ya, Rafid sudah datang ya. Rafid, kita lagi bahas tentang gigi ya. Cara menggosok gigi ya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Rafid, ngikutin aja dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Nah, ini nomor satu ya. Jadi menjelaskan dulu, gosok gigi itu sangat important. Apa tadi important? Penting. Apa tadi Penting. Bagus, Anza. Sangatlah penting. Nah, lanjutan keduanya adalah... Coba. Bentar ya, Mas Bakti nyari dulu. Karena Mas Bakti juga ini. Uh, lanjutan keduanya adalah... Uh, sebentar, kok lupa saya. Oke, okay, lanjutan keduanya adalah ini ya. Jadi pertama-tama dijelaskan dulu bahwa gosok gigi itu penting. Nah, cara keduanya adalah ini. Perhatikan ya. Uh, Oke, okay. uh, always. Nah, dengarkan Mas Bakti ya. Nanti gantian ya. Habis ini Rafid ya. Rafid teman Sanja lagi. Jadi kalau sudah bisa bilang ya. Always start and finish in the same place in your mind, in your mouth. Sorry ya, always start and finish in the same place in your mind Ya, selalu mulai dan akhiri di tempat yang sama di mulut, di mulut kalian. Jadi kalau kalian Gosok gigi, adik-adik, itu jangan depannya doang, atau jangan belakangnya doang. Semuanya maksudnya, ya. Jadi jangan apa depannya toh atau belakangnya toh enggak. Ya, Gosok gigi itu semua, all of them. A good place to start is the outside of the back molars, which need most time and brushing. Coba perhatikan ya. Good artinya apa, dede? Good? Bagus. Bagus, baik. bagus. Ya baik, bagus, boleh ya, bagus. Ada place itu artinya tempat. Tempat. Berarti good place itu artinya tempat yang bagus. Tempat yang bagus. Tempat yang bagus to start. Start itu artinya apa? Me? Memulai. Nah, tempat yang bagus untuk memulai gosok gigi adalah outside of the back molars. Outside itu artinya apa? Di Dilu? luar. Di luar dari geraham belah. Belakang. Jadi kalau kalian mau gosok gigi adik-adik itu gosoklah yang belakang dulu. Ya, jangan depan dulu. Belakang. Karena yang belakang ini dijelaskan di sini. Need the most time and brushing. Need itu artinya apa? Need. Ada yang tahu nggak? Need. I need new laptop. Misalkan. I need new iPhone. Apa itu? Need. Mem? Bu? Tuh? membutuhkan. Need itu artinya membutuhkan. Jadi kalau kalian minta minta barang ke orang tua ya atau minta hadiah mungkin bilangnya I need. Misalkan I need new apa gitu. I need new bag. Saya butuh tas tas baru. I need new clothes. Artinya apa? Saya butuh baju baju baru dan sebagainya. Need itu artinya apa Adik-adik? Bu butuh, ya. which need, yang membutuhkan waktu yang paling lama dan untuk menggosok, untuk menggosoknya. Ya, jadi kalau kalian gosok gigi, yang belakang itu yang lama. ya. Kemudian, uh, oke, okay, Mas Berkti agak bingung ya. Ini ya, coba, yang belakang adalah yang ini ya. Ya, Yang ketiga adalah yang ini, yang bawah. Nah, coba sekarang, Rafid ya. Eh, Rafid bisa diajak bicara nggak? Halo, Rafid bisa diajak bicara nggak? Maksudnya, speakernya bisa dinyalakan nggak? Oke, Rafid, sepertinya ini ya. Sepertinya nggak bisa. Oke, berarti kita ini dulu ya, Mas Bakti bantu dulu ya. Nanti gantian Sanja, Mas Bakti lagi. Sanja lagi gitu ya. Yang lain soalnya nggak bisa ini. Nggak bisa audionya nggak nyala. Oke, ini Mas Bakti 2 aja ya. Coba. Gently brush the back molars and gums using a small circular movement. The move slowly around your mouth brushing all your teeth. Nah, perhatikan adik-adik. Gently. Gently itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Gently. Gently, gently itu artinya pelan, pelan-pelan. Gently itu artinya pelan, pelan-pelan. Jadi kalau kalian diminta eat the food gently, artinya apa? Makan makanannya pelan, pelan-pelan. Jadi jangan jangan apa? Jangan uh, jangan buru-buru, gitu ya brush the back molar ya gosok belakang geraham belakang dan gusi belakang using menggunakanlah small circular movement. circular movement itu artinya gerakan muter itu loh, Dek. Ya, kalau kalian gosok gigi kan sikatnya muter itu ya. Itu namanya circular move movement. Move itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Move itu artinya apa? ke gerak, kalau movement berarti berge, bergerak, ya. Dan lalu move slowly, ada gently sama slowly itu sama ya, sinonim ya. Lalu bergerak pelan-pelan, round your mouth, brushing all your your teeth. Kemudian bergerak ke tempat lain. Jadi jangan cuma belakang pro, kemudian lari ke tempat lain, ya. Oke ini ini seperti ini ya intinya kalian kalau gosok gigi dimulai dari belakang kemudian depan ya kemudian baru belakang lagi ya nah ini Mas Bakti nanti kita apa lanjutkan kalau ini ya kalau pada bisa semua ya soalnya kalau nggak adil nanti nanti Sanza terus yang jawab ya nanti nanti biar ikutan nanti kita tunda dulu buat pertemuan berikutnya ya yang ini ya oke selanjutnya adek-adek nah Oke, enggak apa-apa Didi. Nanti, uh, nanti ini aja ya. dilanjutkan besok aja ya. Nanti nonton videonya aja. Oke, kita lanjutkan yang lain ya, ade-ade ya. Nah, kita kerjakan yang ini aja. Yang apa, ngisi-ngisi ini aja. Ini kan tadi, ini kita kerjakan yang ini aja. Habis ini selesai. Ini nggak kelihatan, tapi Mas Bakti bantu ya. Mas Bakti bacakan. To have Healthy teeth and gum, you must. Nah, Artinya apa? To have healthy teeth and gum, you must. Have itu artinya apa? uh Have itu artinya apa? U. Punya. Punya. Bagus ya. Have itu artinya punya. Untuk mempunyai. Healthy itu artinya apa? Se Sehat. Sehat. Untuk mempunyai. Gigi dan gusi yang sehat, kamu harus. You must, ya, kamu harus. Must itu artinya ha, harus. Ya. Berarti kalau must not, artinya apa? Mustn't, tidak, tidak harus. harus. Nah, jadi walau katanya ya. Nah ini ada kata mustn't di atas ini. Nanti perhatikan. Ini kita tinggal ngisi aja. Nanti Mas Bakti bantu karena tulisannya nggak kelihatan. Uh, brush your teeth every day artinya apa beras tadi apa menggosok nah menggosoklah gigi kalian setiap h ha? setiap hari every day after meals artinya apa after meals Susi, setelah ma makan iya. bagus and titik titik bad nah ini jawabannya coba kira kira yang mana and before before bagus before bed, artinya sebelum ti, tidur tadi ya. Jadi kalau gosok gigi itu yang baik sebenarnya adalah setelah ma setelah makan. Jadi kalau kalian kalau di luar negeri ya Adik-adik ya, kalau misalkan kalian sekolah di Jepang atau apa gitu ya, misalkan ya. Habis makan siang itu gosok gosok gigi. Jadi kalau makan siangnya di sekolah, nanti ya gosok gigi habis makan siang Supaya enggak bau juga. Gitu ya. Nanti kan kalau enggak gosok gigi biasanya bau. Lanjut ya. Oke, sekiranya uh, aja deh. Mas Bakti bantu ya. Ini enggak kelihatan soalnya. Eat a good diet. Yeah. Eat a good diet. Diet itu artinya adalah uh, menu makanan yang sehat. Itu artinya diet ya. Kalau orang Indonesia diet itu identik sama... Mengurangi makanan enggak? Sebenarnya diet itu adalah uh, apa? Uh, makanan sehat itu diet ya? You titik-titik ya? Coba diperhatikan saja. Rafid ya? You titik-titik eat sugary food. Tidik, ya. you, titik saja. You titik-titik eat sugary food. Sugary food itu artinya apa? Sugary food tulisannya makanan kayak gini. Makanan yang manis. Nah makanan manis bagus atau makanan yang ber, uh, bergula, yang ada gulanya gitu ya. Sugary food bagus ya. Makanan yang mengandung gula atau makanan apa yang manis gitu. Nah kira-kira kalau di sini ada tulisan you eat titik-titik sugary food. Nah titik-titik di sini diisi apa? Kalau makanan manis itu kalau kalau supaya gigi sehat itu diapain? Ada bitwin, ada finish, ada mas. Kalau mas tadi apa adek-adek? Harus. Tapi kalau masen itu artinya apa? Tidak, tidak. harus. Tidak harus. Berarti jawabannya mana? Mas? Masen. masen. Kamu you masen eat sugary food. Artinya kamu tidak harus makan makanan yang ma manis, ya, jadi kalau makanan manis itu boleh, cuma jangan terlalu terlalu sering nanti giginya sakit, karena gigi kalian, gigi anak itu gigi yang masih masih baru, jadi kalau giginya apa giginya ini giginya sakit ya sakit terus gitu, karena giginya itu masih masih belum jadi. It ya. a good diet ya, it a good diet, nah tadi sudah titik-titik uh, meals food uh, apa ya bilangnya and uh, eat healthy healthy meals artinya apa healthy meals makanan yang sehat bagus Sanja you are very good if you are titik-titik Eat an apple, banana or carrot. If you are titik titik it an apple, banana and carrot. Kira-kira jawabnya apa? Kalau kalian titik titik makanlah apel, pisang atau wortel. Uh, wortel. Berarti apa? Kalau apa? Hungry. Bagus jawabannya yang yang ini, hungry. Kalau kamu uh, lapar, makanlah Apel, banana, atau karet. Makanya adik-adik di sini perbanyak makan buah ya. Nah, kemudian. Ada, ada lanjut yang lagi. Don. Don itu artinya apa? Jang? Jangan. Jangan. Ini arti don ya. Maaf ya, tulisannya enggak kelihatan. Tapi Mas Bakti bantu ini. Don itu artinya jangan. Don. Nah ini tulisannya kayak gitu ya. Don. Jangan. Drink lemonade. Drink itu artinya apa? Nih, Mi? minum. Ya, drink itu artinya minum. Berarti jangan minum lemonade. Lemonade itu artinya apa? Masih inget nggak kemarin? Lemonade. Es. Lemon. Es lemon. Berarti kalau bahasa Indonesia apa? Es je? jeruk. Es jeruk. Ya, es jeruk itu walaupun buah, tapi mah manis karena banyak gulanya gitu loh jadi manisnya itu bukan karena karena jeruknya tapi karena gula gulanya makanya kalau kalian beli at eh, apa es jeruk gulanya jangan banyak-banyak drink ya uh, drink milk artinya apa drink milk minum susu nah, jadi jangan minum Es jeruk, tapi minumnya su, susu, karena susu itu bagus buat, buat gigi. Susu itu mengandung apa, ada ada yang tahu nggak? Kal? Kalsium. Kalau kalsium itu bagus buat gigi dan dan tulang. Oke, okay. if you eat between meals, ya, kalau kalian makan eat between meals itu artinya ngemil ya. Kalau kalian pengen ngemil, ya. Uh, apa ini? Uh, jawabannya itu adalah brush, ya. Brush your teeth when gosoklah gigi kalian ketika when itu ketika, ya, ketika jawabannya apa when saat kalian mengepung. Ngemil, gosoklah gigi kalian setelah, apa, ada yang tahu nggak? Tadi ini sudah, sudah, sudah, mas sudah, before sudah, hungry sudah. Ini sih. Bagus, Sanja, very good. Jadi, maksudnya adalah ketika kalian ngemil, setelah itu gosok gigi, ketika kalian sudah sele selesai. Hai. Finish itu artinya selesai. Good, Sanza. Very good. Oke, lanjut ya. Oke, okay. visit the titik-titik twice a year. Artinya apa? Visit titik-titik twice a year. Ini sama tadi ya, Sanja ya. visit itu artinya apa? Tulisannya kayak gini ya. Pergi. pergi bagus. Atau kunjung, kunjungi. Ya, berkunjung atau pergi itu visit. Nah, supaya gigi kalian sehat ya adik-adik supaya gigi kalian sehat kalian tuh pergi kemana dua kali setahun Dentis. ada di sini jawabannya dentist dentist bagus Rafit sama Sanza dan dentist dentist artinya apa dokter gigi nah dokter gigi ya dentist tuh dokter gigi jadi kalian walaupun nggak giginya nggak bolong giginya nggak goyang tetap Cek ke dokter dua kali, nggak apa-apa, murah kok. Kalau nggak caput gigi paling berapa? Ya cek aja di puskesmas. Soalnya kalau kalian tuh kalau masih kecil ya seperti kalian itu giginya rawan rawan rontok, rontok dalam artian ini ya ganti gigi gitu ya. Rawan tumbuh rawan rawan copot karena di usia kalian tuh pergantian gigi. Oke, lanjut a dentist, ya a dentist itu artinya apa? Seorang dokter gigi Ken masih ingat enggak kan artinya apa bisa-bisa bagus clean your teeth artinya bisa dan gigimu Artimu, bagus titik-titik dan titik, you gimana daripada kamu jawabannya apa better. Nah, better dan dan you better itu artinya apa, Sanja Rafid? Lebih baik. Lebih baik. Nah, kemarin sudah diajari Mas Bakti ya. Baru aja kemarin, minggu kemarin. Better itu artinya lebih lebih bagus. Nah. So that your mouth. So that itu artinya jadi ya. Jadi your mouth gigimu is apa jawabannya? Ini boleh semuanya nih. Silahkan mau pilih yang mana. Yang... Jadi kalau giginya dibersihkan itu bagaimana? Healthy. Bagus. So that your mouth is healthy. Mouth itu artinya mulut kalian. Ya Jadi kalau kalian gosok gigi itu sebenarnya, sekali lagi ya. Kalau kalian gosok gigi adik-adik itu bukan cuma membersihkan gigi, tapi juga membersihkan gusi dan mulut kalian. Jadi supaya nggak bau gitu ya. Supaya nggak bau dan sebagainya. Oke, adik-adik, uh, itu ya uh, nanti untuk yang ini kita lanjutkan uh, hari Senin aja Senin minggu depan. Nah ingat ya adik-adik, kalian sudah mulai belajar lagi ya minggu ini ya. Jadi sisa sisakan waktunya uh, satu jam aja, nggak usah lama-lama ya. Nanti pokoknya kalau kalau ini kita belajar terus gitu ya. Jadi sampai nggak nggak usah takut salah ya. Jadi di, di, di ini kan belajarnya bareng-bareng ya. Jadi kalau kalau tanya monggo silakan kalau pengen minta waktu buat nyatet seperti Sanza tadi juga enggak apa-apa gitu ya jadi nanti kita belajar bareng-bareng uh, supaya intinya materinya enggak akan berat karena kalian kan sudah di sekolah ya jadi ini cuma materi tambahan aja oke kayak gitu aja adek-adek -ade. uh, kita lanjutkan ini ya hari uh, hari ini hari hari Senin minggu depan ya nanti hari Sabtu enggak ada karena karena apa karena sudah dua kali ya intinya seminggu dua kali kalau nanti Uh, intinya kalau nggak bisa diganti Sabtu tapi tapi kan sudah dua kali jadi jadi nggak perlu nggak perlu diganti kayak gitu aja ya adek-adek ya uh, kita lanjutkan hari Senin sehat-sehat sanza ya profit ya, ya. assalamualaikum.